3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali bertemu lagi di channel Diva. Hari ini Diva akan presentasikan perubahan wujud benda melalui makanan. Kali ini adalah ice krim coklat choco chips pondan Video ini sangat bermanfaat Terutama bagi teman-teman Di kelas 3 SD Sebelumnya jangan lupa Subscribe, like, dan share video Diva Oke deh Langsung aja kita ke videonya Bahan-bahannya adalah 154 gram bubuk es krim coklat, lalu 300 ml susu full cream dan 44 gram coklat chips. Alat-alat yang digunakan mixer, gelas ukur, sendok dan wadah untuk es krim. Cara membuatnya, aduk bubuk es krim dan susu menggunakan mixer berkecepatan tinggi Selama 5-10 menit sampai adonan meneng Perubahan ini kita sebut cair menjadi padat. Adonan padat ini kita masukkan ke dalam wadah, tuang coklat chip sedikit, lalu kita aduk rata. Tuang sisa coklat chips di atas adonan sebagai pemanis. Masukkan ke dalam freezer selama 8 jam sampai mengeras. Proses ini kita sebut membeku. Setelah 8 jam, yuk kita lihat hasilnya. Apakah es krim kita membeku? Wow, oh yummy! Tapi kurang lengkap nih, kalau nggak ada pisang. Aku mau pisang Yeay jadi deh Es krim banana choco chip aku Diva akan menghitung memakai stopwatch Yuk kita mulai Akibat kenaikan atau perubahan suhu dari dingin ke panas, maka es krim ini akan mencair. Pada menit 5.22, esnya mulai mencair. Dari beku ke cair, kita sebut perubahan ini adalah meleleh. Teman-teman, setelah teman-teman makan yang manis-manis Usahakan untuk minum air putih Supaya tenggorokannya tidak gatal Teman-teman, proses perubahan wujud benda Yang tadi Diva sudah presentasikan Beserta resepnya ada di slide berikutnya ya video diva kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe ayo subscribe like video ini share dan nonton video yang lainnya jangan lupa pakai maskermu cuci tangan stay healthy, stay safe and stay at home terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah.